Mitsubishi ASX mewah, harga murah, meluncur 2023 Hyundai Cerita panik, Toyota Rice dan Rocky bisa tumbang Mitsubishi ASX 2023 ini akan hadir di Indonesia sebagai mobil terbaru 2023 dan siap libas Hyundai kereta, Toyota Rise dan Rocky. Diketahui, Mobil terbaru Mitsubishi ASX 2023 akan dijual di pasar Eropa tahun ini. Mitsubishi Outlander Sport alias Mitsubishi ASX 2023 ini punya body layaknya Honda Brio. Mobil SUV 2023 ini digadang-gadang jadi ancaman bagi Hyundai Kreta, Toyota Raize dan Rocky bisa tumbang. Lantas, seperti apa spesifikasi dari mobil Mitsubishi ASX 2023 simak sampai habis. Mobil ini didesain dengan adaptasi Renault Captur generasi teranyar di Eropa dan akan diproduksi lewat pabrik Renault yang ada di Valadolid, Spanyol. Dari sisi depan, terlihat mobil ini seperti Renault Captur, tapi sekilas dilihat dari body mirip seperti Brio RS versi jumbo. Dibekali dengan penyegaran pada grill yang dibentuk siku-siku dengan lapisan krom, untuk grill serta bumpernya ini didesain mirip layaknya Renault Captur. Dilengkapi grill ortogonal dengan lapisan tambahan, untuk grill dan bumper ini didesain sama seperti Renault Captur, lalu ada velg di bagian samping dan juga buritan yang sangat elegan dan cantik. Sangat berbeda dengan Honda Brio, mobil baru 2023 ini memiliki bagasi yang lega dan baris kedua bisa maju-mundur. So,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 Beranjak ke interior, Mitsubishi ASX 2023 memiliki Mitsubishi ASX 2023 ini punya fitur smartphone link display audio di bagian instrumen panel dan ada sistem multisen via SDA. Jadi kamu bisa memilih mode berkendara sesukamu, juga memiliki fitur teknologi canggih, yaitu cruise control adaptif dan fitur keselamatan.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 Untuk mesinnya sendiri, mobil terbaru Mitsubishi ASX 2023 ini memiliki mesin berteknologi PHEV, HEV, mil hybrid dan mesin turbo. Tipe termahal adalah versi PEV yang memiliki mesin bensin 1600 cm3 dan dua buah motor listrik yang bekerja sebagai pembangkit arus bolak balik. Starter dan mesin utama tipe PF ini menggunakan transmisi otomatis serbaguna dengan baterai 10,5 kWh dan kemudian menggunakan baterai kecil berkapasitas 1,3 kWh pada versi hibrid. Tipe mil hibrid dibekali mesin 1300 cm 3 turbo dan transmisi manual 6 percepatan serta DCT 7 percepatan. Tipe termurah mobil ini menggunakan mesin turbo 1000 cm 3 dengan transmisi manual 6 percepatan. Love till my heart stops beating, I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game that we say I need a break And I'm done, staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on And I'm done, staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on Fungsi MB Pilot juga berpartisipasi dalam Mitsubishi ASX 2023 dengan fungsi ACC dan LCA. Informasi tersebut terkait spesifikasi Mitsubishi ASX 2023 sebagai mobil terbaru 2023 yang siap bersaing dengan Hyundai Creta, Toyota Rise, dan Rocky di Indonesia harga Mitsubishi ASX 2023 Mitsubishi ASX S 2WD 5SP Manual 24990 2023 Mitsubishi ASX S 2WD Variable Continue 27240 2023 Mitsubishi ASX SL 2WD 28140 2023 Mitsubishi ASX-S Plus, 2WD. $28,890. 2023 Mitsubishi ASX-S Adas, 2WD. $28,990. 2023 Mitsubishi ASX-MR, 2WD. $28,990. Jika dikurskan rupiah harga tersebut kisaran 360.786.000 rupiah, artinya harganya setara 7 HP iPhone yang harga 60 rupiah jutaan. Wow, semua harga adalah harga eceran yang disarankan pabrikan, MSRP, dan sebelum biaya on-road yang bervariasi di setiap negara bagian